Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Lesti Lovers, Be Lover serta leslar Lovers Dimanapun kalian berada. Di kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar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 ada spesial dari Indosiar persabatia ya, yang mengunggah sebuah postingan foto kalpol aha alta Aurel Lesti dan Rizky Billar Letlor dan Riau Ricis persabatti ya, deretan pernikahan mewah di 2021 mana yang paling berkesan tuh ada pertanyaan persabat ya, ada kalimat caption juga dituliskan ini dia deretan pernikahan-pernikahan yang paling mewah sepanjang 2021 Dari pernikahannya Aurel Hermansyah atau Halilintar Lalu Lesti Kejora Rizky Bilar Hingga yang baru banget nih Ria Ricis dan Teo Kurian Kasih tau pemin dong pernikahan siapa yang kamu paling suka Tuh persahabat ya kita lihat di kolom komentar banyak sekali respon yang diberikan dari fans tentu dari Leslar per sahabat, ya Kita lihat di sini ada komentar diberikan dari akun rasa les 24lar. Leslar fenomenal termewah dan paling berkesan di hati. Wow, masyaallah banyak sahabat ya. Dan kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun Sabarating Leslar. Mengatakan si mimin pakai nanya lagi Muhammad Rizky Bilar dan Lestiani katanya tuh Masya Allah banget ya dukungan Selalu banyak dari orang-orang baik yang tulus mencintai, mensupport yang terbaik untuk diri Lesti dan kakak Rizky Bilar dan ke kabar berikutnya persahabat diperhatikan juga Ada sebuah unggahan terbaru dari Kak Sania dan Indi Persahabat ya wow Ternyata Bibi Indi dan Kak Sania Ini juga ada di rumah barunya Leslar Lesti dan Bilar Masya Allah mudah-mudahan acaranya lancar Acara tujuh bulanan, acara apapun Tentunya kita doakan yang terbaik Mudah-mudahan semuanya diberikan Kemudahan kelancaran. Amin Ya Rabbal Alamin Momen ini pun diunggah kembali oleh Agung Family ada kali selar 23. Ada kalimat caption yang dituliskan, "Ini Nur Aida dan Kak Sania tuh bersahabat ya, Masya Allah Ada di rumah baru, Kakak Pilar dan Dedek Lesti di Keciorak." Banyak sekali komentar dan tanggapan yang diberikan dari para sahabat, yakni dari Agung Instagram. Eni Lupiawati mengatakan, pokoknya apapun itu semoga dilancarkan. Ini positif banget ya komentarnya. Masya Allah apapun itu, mudah-mudahan semoga lancar dan sukses. Amin. Ya, roh kita tentu masih menunggu kejutan dan cidukan vitamin dari idola kita bersahabat ya. Dan berikutnya juga perhatikan di ujian Kak Hara. Kita lihat satu jam yang lalu, mengunggah sebuah postingan foto bareng Leslar ketika di acara AMI World 2021 Masya Allah, bagi aja stylist dari Kak Wanda memang luar biasa keren banget Ada kalimat kelson juga yang dituliskan oleh Kak Wanda Hara My new family itu, ya keluarga baru saya. Backstage, Army Award 2021, Wandahara project, wah, wow, keluarga baru nih. Kata Kak Wandahara <tuh> keluarga, keluarga, keluarga baru Kak Wandahara adalah Leslar Masya Allah. Mudah-mudahan tentunya selalu mensupport, selalu mendukung, apapun yang dilakukan oleh Dede Lastri dan Kakak Rizky Wilar. Dan selanjutnya juga persahabat ya perhatikan diunggahan terbaru kakak bilar nih lagi-lagi kita nampakkan info dari kakak bilar langsung jangan lupa daftar kata kakak bilar pakai kode gua ini kodenya tuh persahabat ya ada di postingan ini masya Allah Unggahan ini pun diunggah kembali oleh akun and sekali 24 masya Allah vitamin bahagia yang kita dapatkan langsung dari idola kita dan selanjutnya juga ada unggahan dari polisi Leslar bu ini menginfokan di ya, persahabat ya Ada sebuah postingan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayang-sayangku Cus kita gempur Ford dede dijuk skuy Anu itu fandom army mulai ngegamnos Persahabat ya Cus jangan sampai kita kalah sayang skui. Ternyata persahabat ya Tentu dede ke kejuara ini dikejar oleh tim army Persahabat ya perhatikan Leslie Gejora ini masih di puncak posisi ranking pertama, dan di bawahnya ada BTS. Dengan perlahan, poin cukup tipis banget di persahabatan. Ya, poinnya yuk kita sama-sama tentu -sama. dukung yang terbaik di aplikasi Juk buat Leslie mudah-mudahan selalu menjadi nomor satu. Amin. Kalian tentunya bisa berulah persahabat untuk memvoting caranya ada di akun l2w.id persahabat ya Jus silahkan mampir ke akun Instagram l2w.id persahabat ya di sana ada cara-cara untuk memvoting Lesti kejuaraan dan rizki Bilar lewat aplikasi Jux persahabat ya. Dan berikutnya ada sebuah unggahan info juga dari kakak Bilar di akun Instagram pribadi miliknya kakak Bilar baru saja mengunggah sebuah postingan info. Mau emas gratis kata kakak Bilar, tuh persahabat ya kita lihat nih infonya lewat caption yang dituliskan. Kalau aku mau bagi-bagi emas, kalian mau enggak tuh persahabat ya syaratnya harus follow Raja sih. El Sebastian dan Basuki Serojo dan tulis doa terbaik kalian untuk aku dan beda di postingan ini dan di postingan Raja si Kris Bastian Basuki Serojo agar bisa dipilih lima orang pemenang untuk mendapatkan hadiah emas dari Leslar masya Allah banget persahabat yang pemenang akan diumumkan tanggal 21 November 2021 di Instagram Story Rajasi si Kris Bastian dan Basuki Serojo jangan lupa. Harus follow tiga akun di atas dan di komen di semua akun tersebut di postingan bagi-bagi emas ini. Semua kamu menanya. Wah Yuk, buruan persahabat ya, gas ke info bahagia dari kakak Bilar siang hari ini. Berikutnya juga perhatikan persahabat ya, diunggahan tidak oleh segi info bahagia yang kita dapatkan juga malam ini. Ini info resmi dari Indosiar, Ibu Hapsiwi, dan langsung diinfokan oleh idola kesayangan kita, Malam ini, Dedek Lesti dan Kakak Bilar tampil bersahabat ya, di panggung Indosiar. Ini tentunya paling yang kita tunggu. Siapkan cemilan kalian ya, untuk selalu menyaksikan idola kita tampil di atas panggung persahabat ya. Apalagi tampil malam ini, mereka akan tampil bareng di persahabat, ya. Wow, wasirnya seru banget! Makin gak sabar dan makin gak mau ketinggalan persahabat, ya, untuk selalu menyaksikan idola kesayangan kita tampil di Indosiar. Dan ke kabar selanjutnya persahabat ya perhatikan juga nih ada sebuah unggahan spesial yang membuat kita semakin penasaran dan dibuat kepo persahabat ya tujuh bulanan Lesti kejora akan digelar dilaksanakan di televisi persahabat ya disiarkan. Masya Allah mudah-mudahan semuanya lancar, semuanya dipermudah amin. Kita masih menunggu kejutan, kabar baik dan kabar bahagia selanjutnya jangan kemana-mana. tetap stay tune dan pantangan channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik